Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam Lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merah bahaya Malah bencana dan balas Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke okay guys ya dari kemarin Aku gak upload ya guys ya Karena Sakit Dan ini masih bekas bekam kemarin ya Jadi gak apa-apa kan teman-teman Nah di sini guys Kita akan reaction sebuah video ya karena banyak sekali requestan daripada teman-teman di Instagram Maupun di kolom komentar Nah salah satunya adalah cendol buatan sendiri Lebih sedap, lebih segar untuk berbuka puasa Anak yatim dan asnaf Nah jom kita tengok guys Nah ini daripada tok Wan kami Masya Allah Wan kami ini Masya Allah akbar akhbar semoga Allah subhanahu wa ta'ala ya mengangkat derajatnya menjadikan hidupnya mulia di dunia dan juga akhirat amin amin ya rabbal alamin dan uh, masuk kepada golongan-golongan orang yang cinta kepada anak yatim dan juga asnaf ya guys ya kalau kita tengok ya kan Nabi Muhammad s.a.w. dengan para anak yatim itu seperti ini kan uh, antara jari telunjuk dan juga jari tengah macam itu guys ya Allahu Akbar. Betapa dekat baginda Nabi Muhammad SAW dengan anak yatim, fakir, miskin. Allahu Akbar. Maka dengan begitu, ketika kita istilahnya menyantuni ataupun memberikan apa namanya ya, santunan, memberikan rezeki sedikit rezeki kita kepada anak-anak yatim, maka insyaAllah ya bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW insya Allah akan mengakui bahwa kita adalah pecinta anak yatim, sebagaimana rasulullah saw orang yang cinta kepada anak yatim ya sebagaimana rasulullah saw cinta maka allah dia akan seperti ini di jannahnya allah subhanahu wa taala maka daripada itu teman teman sekalian jika ada fakir miskin ada anak yatim dan lain sebagainya ya kita kena bantu macam itulah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hari ini tuan nak buat cendol homemade bersih wow. tuan jadi tuan ada peralatan oh, untuk buat cendol ha, ini pun boleh guna tepung boleh ha, tapi okay, ini okay. peminat tuan lah ni dah rare, ya? Dah kan jom pun. kita tengok pahala kongsi bersama Allah saya senang dengan tuan ni sebab memang pahala Allah ya, kongsi, kongsi bersama kita tengok tambahan eh. dia kita ada tepung beras tepung beras santan air, uh, air pandan jus pandan Aa. kita ada eh putih okay. Aa, kita ada sedikit Apa tepung tu? kanji oh tepung kanji ah lepas tu kita ada kapur sikit kapur, Aa, kapur oh, makan oh. garam sikit Aa. Okay. Aa, kalau tak hijau molek kita boh ni lah warna dia ni okey pewarna makanan okay, tepung beras kita boh Okey first tambahlah pakai Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Seluknya. Kita tepung masukkan kanji. tepung ubi. Oh ubi. tepung kanji pun dia juga. Ah, tepung kanji okey. Ha nak bagi dia oh dicampur gitu ya guys okay, ya. Kenyal sikit. Air jus pandan. Bismillahirrahmanirrahim. kita okay. tapai tu. Ha. Oh sedap tu guys, hijau-hijau macam tu cendol tu yang buat segar tu macam ni. Kalau tak eh kita tamatlah eh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Oh sedapnya. Ini bulan puasa guys ya. Kita tengok bulan puasa. Ini dibagikan kepada budak-budak juga. Yang mereka juga Insyaallah berkuasa ya mungkin <coughs> kita belum tahu juga nanti kita tengok. Ah, dia nampak macam tak apa hijau. Oh uh -huh, betul. Kita boleh garam. Garam. Bismillahirrahmanirrahim. Garam. Bismillahirrahmanirrahim. garam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi boleh kita contoh ya guys ya macam uh, baga mana tok wan kami ni. ya tok wan lah kita kita cakai ya, kan macam mana tok wan ni uh, memasak. Semua dengan zikir-zikir uh, Semua dengan salawat Semua dengan bacaan Al-Quran Supaya apa? Supaya berkah Dan makanan tu menyihatkan badan kita Macam tu, guys ya Makanya kenapa lagi sedap uh, Masak sendiri daripada masak ataupun beli ya kan? Aa, sebab itulah kalau kita masak sendiri, kita boleh bacakan doa ayat suci Al-Quran dan juga istilahnya bacakan uh, salawat bagi Nabi Muhammad SAW. Itu yang membuat anak-anak uh, kita, ya kan kita yang makan pun uh, macam uh, sedap dan juga menyehatkan macam tu guys. Penuh dengan keberkahan makanan yang masuk ke dalam diri kita. Kita kocer bagi dia sebati. Allah. Tak ada ketoi. ketul, -ketul. Ni, kap kapur makan. Okey, kapur, kapur makan. Siri, boleh tak? Boleh sikit. Nak bagi dia jadi juga ni. Haa. Macaranya oh. lagi. Jadi gitu. nak bagi tahu. hijau molek Kita buh lapor warna sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sebab dua pandan ni dia tak berapa hijau sangat. Betul, betul. Sudah berbeda ya lebih pekat warnanya Masih ada dah Kita nak pindah di alam belanga so, Jadi kita tapih dalam belanga Lajan. Bismillahirrahmanirrahim Tetap tapih dia ada yang ketuk-ketuk itu yang jadi tak melek oh, iya, iya, iya. Jadi memang harus halus ya nah, Ini kita tanya heleng lain Pekat Dia penasaran cara pembuatannya saya nggak okay, pernah untuk lihat channel ini kita buka api aja. Okay, kita -adu -adu ya oke lepas tuh di atas aku ada dari semasa ke semasa kalau dibiarin nggak jadi ya guys ya kita akan coce ada dari semasa ke semasa sampai dia jadi betul-betul pekat dan okay. juga nih ah. pekat dan jernih ah dia jadi macam ini kita kacau ah. lagi. Dia akan jadi jernih. Dan letup-letup. Oh, iya, iya, iya, iya. Ni dah jadi pekat macam ni. Oh, macam tu guys. Macam dodol Kita ya. Kita betul-betul masak lama sikit tak apa. Oh, sedap ni guys. Warna dia macam hijau. Alhamdulillah. Hijau pekat macam tu. Sedap. Tepung cendol dah masak. Kita boleh... Cetak dia Oke okay. Kita nah, dia lah Oh Eh guys ini gurih enak gitu guys ya Oh my god Apalagi nanti dikasih uh, Apa namanya itu Gula merahnya itu loh guys Kita ya, masuk Allah. dalam pencetak Bismillahirrahmanirrahim oh, langsung. Air sejuk oh, ada kat tahu. bawah Jadi nah, ya. dia cepat beku lah Oh saya kira itu direbus guys ternyata enggak ya? Ah tentunya lah lah. Oh macam tuh dia buatnya. Ya Allah baru tahu loh asli. Ternyata begini cara buatnya. Masya Allah, jazakumullah taufan, oh, macam tuh kalau guna yang flat macam nih lagi mudah kalau yang uh, tempurung kayaknya dia masuk ada panah-panah lah macam susah sikit tidak kalau sejuk tidak kayak. Masya Allah asli nih guys dari bentuknya enak banget asli Ya Allah ini kayak gini aja kalau bulan puasa hmm, itu bikin ngiler lagi. Oh beda beda pakai ini, pakai, pakai alat lagi. Sebenarnya enak tadi ya kayaknya. Oke. Okay. Wah ini Kalau ini wadahnya eh, kan balang. Tapi lubangnya halus lah. Oh iya Jadi benar. Jadi cenderung panjang-panjang. Ah panjang-panjang. Oh, panjang -panjang. oh asli benar. Kalau boleh cari yang lubang besar. Nah, ini lama tobe. Tube tobe tobe itu muncul lagi. Saya cetak laksa keluar. Lumayan ini juga ya pembuatan cendol itu. Lumayan lama juga ya. Wow. Kenapa kalau bulan puasa ya, Guys, di siang hari gitu. Kita lihat es itu kayak. gula ini. dia hmm. atau angguna gula anau. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lalu di lalu. sini gula merah dan nanti dia manis. Yang penting itu digulak sama santannya Guys. Ya Allah. Benar sih agak lama pembuatan cendol Oke, Gula udah masak, Tapi kita kena tapih dahlah. Iyalah nanti nanti. Oke okay. Woi Sedak nih guys Untuk air dia. Untuk macuhan dia Ada santan oh, Santan pekat Woi Ini inti daripada Apa namanya Cendol itu santannya ini Oh my god Oke, okay, untuk santan nih kita bubur garam sikit supaya dia ada lemak-lemak betul sudah murid-murid rumah semisya infil sama besama wawas mialim nah itu cocah-cocah ada kita boleh bismillahirrahmanirrahim Oke okay, santan tuh tadi uh, pekat banget jadi, kalau dikasih es batu itu enak, jadi cair nanti. Lebih ke apa ya, guys? Ya, lebih ke enak jadinya. Eh jadi kalau kalau pekat banget nanti kurang okay, ditemukan. Kita buka kacang satu sudu cendol, oh itu tiga sudu. Oke, oh ibu Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh sudah Santan. Santan eh. Ya Allah, itu aja isinya nah, ya. Kalau di sini itu tuh ada nangka gitu, guys. Cendol. Oh. Rasanya ah, dah asli cedab banget. anong. Padahal gini doang, simpel ya, tapi kayak seger banget gitu kalau kita makan ini. Ya Allah. seranaknya. Ada udah cili gitu, kecil lagi tuh. Belum pernah makan. Kasi tak Masya Allah Kasi tak wan Sama-sama Kasi Sama-sama Kasi Sama-sama Sama-sama Sama-sama Kasi tak wan Kasi tak wan Kasi tak wan Kita puasa Kasi tak wan Haa.. Cuma Hanya yang nak bagi cendol cari sama sama. sama sama. sama sama. Budak-budak masih umur lima tahun, 10 tahun. paling segituan sih di bawah 10 tahun sama sama. baiknya mereka. sama menyenangkan mau bersama kami melakukan kebajikan, just subscribe, like, and share guys. Oke okay, guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya uh, bagaimana Tok Wan itu menyajikan cendol ya, yang masya Allah enak banget kayaknya. Dan kita lihat anak-anak wajah anak-anak itu tadi kan, anak yatim, asnaf macam itu, kan? itu memang membuat kita tuh macam bahagia apabila mereka itu bahagia. Jadi kalau kita melihat uh, Anak-anak di luar sana Yang memprihatinkan Ataupun kehidupannya itu macam Dia bekerja keras dan lain sebagainya Sebenarnya bagus gitu Cuman cuman Di umur segitu Gak, gak pantas anak-anak itu istilahnya Mencari pekerjaan Ataupun bekerja siang dan malam Mencari rosok dan lain sebagainya Dengan adanya orang-orang dermawan seperti ini Dengan adanya orang baik seperti ini Mereka lebih Ke apa namanya guys ya lebih menyantuni seperti itu, sehingga kehidupan mereka itu layak. Seperti itu, wow, keren banget sih. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mencintai anak yatim dan uh, mengayomi, menyantuni juga, sehingga kehidupan kita insyaallah kelak bersama dengan Baginda Nabi Muhammad SAW yang sering. Oke, itu saja video kali ini, guys. Terima kasih sudah tengok video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih Tok Wan sudah menginspirasi kami semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.